bagaimana kalau takut yang sedang dipengaruhi oleh ilmu kayak dipelet gitu apakah pesan kita bisa masuk atau tidak Halo semuanya jumpa lagi bersama saya Alvaris Masi di video kali ini saya coba membahas tentang pertanyaan pertanyaan telepati yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang terkait telepati dan cukup menarik teman-teman Sebelum saya bahas tentang poin-poin selanjutnya yang pernah saya tanyakan kepada teman-teman Saya coba untuk membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan kepada saya Di kolom komentar Karena banyak sekali pertanyaan yang teman-teman tanyakan Dan kali ini saya akan bahas kurang lebih 10 pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik teman-teman yang akan saya bahas di video ini tetapi seperti biasa teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena ke depan nanti masih banyak tentang poin-poin telepati yang akan saya bahas. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, sudah nonton video-video saya, sudah like video saya, selalu hadir saat saya upload video. Terima kasih banyak teman-teman. Saya harap teman-teman bisa kasih masukan kepada saya, kasih saran kepada saya, agar saya bisa tahu channel saya kekurangannya di mana. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk teman-teman yang sudah kasih masukan, saya terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita langsung saja uh, membahas tentang pertanyaan menarik yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, belajar telepati itu butuh waktu berapa lama? Sebenarnya begini teman-teman Saya yakin teman-teman semua sudah pernah lakukan telepati tanpa disengaja Teman-teman semua sudah pernah lakukan telepati tanpa disengaja Contohnya teman-teman kadang kalau membayangkan seseorang Merindukan seseorang dan membayangkan tentang dia Dan di saat itu dia menelpon Ketika teman-teman membayangkan tentang seseorang Tiba-tiba orang itu datang mencari teman-teman Tiba-tiba teman-teman membayangkan tentang sesuatu dan orang itu melakukan apa yang teman-teman bayangkan. Itu teman-teman sudah lakukan telepati tanpa teman-teman sengaja. Kira-kira teman-teman butuh waktu berapa lama untuk belajar tentang itu. Jadi intinya teman-teman, kalau bicara tentang butuh waktu berapa lama agar bisa, sebenarnya teman-teman semua sudah bisa. Hanya saja teman-teman tidak sadari dan tidak tahu bagaimana caranya agar kita bisa lakukan dengan cara sengaja. Seperti itu. Teman-teman tinggal belajar tentang bagaimana cara melakukan yang secara sengaja. Seperti tips-tips yang pernah saya lakukan atau tips-tips yang pernah teman-teman nonton di channel-channel lain atau pernah baca di artikel-artikel lain. Hanya itu teman-teman. Jadi, jadi kalau untuk mendalaminya saya sampai sekarang masih terus belajar teman-teman masih terus belajar karena tujuan saya adalah untuk mencari tahu yang paling sederhana caranya seperti apa makanya sampai sekarang saya masih belajar kurang lebih seperti itu pertanyaan kedua teman-teman pertanyaan kedua apakah kita harus mengulang-ulang pesan itu setiap kali kita telepati satu pesan nih satu pesan 10 kali saya lakukan telepati Saya gunakan pesan yang sama Apakah harus kita ulang-ulang pesan itu terus Atau gimana Teman-teman Seandainya kalau pesan itu sudah tidak menarik Bagi pikiran kita Yang dimana membuat kita susah fokus Awalnya menarik, lama-lama kok enggak menarik Itu teman-teman Bisa ganti pesan itu Dengan pesan yang lain Gambaran yang lain Teman-teman bisa gunakan Asalkan tujuannya sama Kurang lebih seperti itu Kalau saya nanya, faktor kedua Dengan pesan itu target tidak ada reaksi Maka teman-teman boleh ganti dengan pesan yang lain Agar target bisa bereaksi sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan Contoh begini teman-teman Ketika kita ingin merayu seseorang Gombalin seseorang Untuk meluluhkan hatinya Terkadang kita gunakan berbagai macam cara kita gumparkan dengan kata-kata ini nggak mempan. kita coba ganti dengan kata-kata yang lain, usah sampai hatinya luluh, kurang lebih seperti itu, jadi teman-teman jangan takut untuk ganti-ganti pesan ganti saja teman-teman bagaimana cara teman-teman untuk membuat dia uh, luluh hatinya kepada teman-teman dengan berbagai cara berbagai macam pesan, kurang lebih seperti itu jadi kita masuk di pertanyaan selanjutnya Kenapa di saat telepati saya kok merasa sedih menangis seperti itu? Kenapa saya bisa rasa sedih? Saya bisa rasa menangis? Yang membuat kita menangis ini karena apa yang kita gambarkan tadi, pesan yang kita ingin kirim itu melibatkan perasaan, sehingga uh, kita terbawa oleh gambaran itu, kita terbawa oleh uh, pesan yang kita buat sendiri, teman-teman. Itu sebenarnya hal biasa di saat kita melakukan telepati contoh jangankan kita melakukan telepati teman-teman, kita curhat kepada seseorang tentang masalah kita apapun itu terkadang cerita itu membuat kita sendiri sedih, menangis karena apa yang kita sampaikan apa yang kita ceritakan itu melibatkan perasaan kita kurang lebih seperti itu teman-teman, itu hal biasa teman-teman Pertanyaan selanjutnya keempat, di saat malam saya lakukan telepati, namun saya tidak fokus. Saya tidak fokus. Keesokan harinya kok saya merasa deg-degan. Apakah pesan saya masuk atau tidak? Teman-teman, deg-degan itu banyak faktor yang membuat jantung kita berdebar itu banyak faktor, teman-teman. Kadang rasa takut bisa terjadi teman-teman jadi kalau dikaitkan dengan telepati kalau kita coba kaitkan dengan telepati apabila di malam itu teman-teman lakukan telepati teman-teman sisipkan rasa deg-degan atau jantung berlebar itu sebagai sinyal balik kepada teman-teman sebagai pengirim kalau teman, teman sisipkan itu contoh kalau saya bayangkan tentang dia Apabila pesan itu sudah, saya gambarkan pesan itu sudah diterima Saya akan merasa jantung saya berdebar Apabila teman-teman lakukan seperti itu Maka sinyal balik itu jantung berdebar akan teman-teman rasakan ya, Contoh kayak rasa merinding Kadang kita kalau uh, merasa merinding itu Kita sudah tanamkan di dalam diri kita bahwa ada hantu, ada makhluk astral Kurang lebih seperti itu Jadi eh, apa yang kita sudah program di dalam diri kita itu akan uh, muncul teman-teman Nanti saya bahas di poin-poin uh, tentang telepati Yaitu bagaimana cara kita tahu Kalau pesan kita sudah sampai kepada target Nanti saya bahas Sekarang kita masuk di pertanyaan selanjutnya Bisa nggak kita telepati kepada target yang belum pernah ketemu? Bisa Yang penting target sudah tahu siapa kita Yang penting itu Target sudah tahu siapa kita pernah berkenalan, tetapi belum sempat untuk bertemu kita hanya teleponan kita hanya lihat foto kita hanya chatting-chattingan itu bisa teman-teman yang penting target sudah tahu siapa kita karena pesan itu kalau masuk dia akan tahu uh, dia harus merindukan siapa dia harus cinta kepada siapa kurang lebih seperti itu sekarang kita masuk di pertanyaan selanjutnya kenapa di saat selesai telepati kok saya merasa kangen saya merasa rindu sama dia itu kembali lagi kepada pesan yang ingin kita kirim kalau pesan yang kita kirim itu masalah tentang cinta suka rindu itu hal itu bisa berdampak kepada kita dampaknya di mana ketika kita gambarkan sesuatu yang uh, menarik yang indah tentang kita dengan target maka perasaan kita yang menginginkan itu hati kita menginginkan suasana seperti itu bertemu dengan orang itu karena gambaran yang kita ciptakan itu begitu indah dengan orang yang kita tuju oke teman-teman kita lanjut di pertanyaan selanjutnya saya sudah telepati kepada target dan telepati saya berhasil apakah saya harus terus-terus melakukan telepati kepada target atau tidak sudah berhasil berhasil Apakah saya harus terus menerus telepati kepada target atau tidak Teman-teman Kalau seandainya sudah berhasil Dan sudah ada komunikasi antara target dengan Anda Secara terus menerus itu tidak perlu lagi untuk gunakan telepati Tidak perlu Teman-teman komunikasi seperti biasa Dengan komunikasi pada umumnya lah. Namun apabila kalau teman-teman dengan target Jarang bertemu jarang berkomunikasi teman-teman bisa gunakan telepati untuk memperkuat rasa yang ada di dalam dirinya rasa cinta, rasa rindu, rasa kangen kurang lebih seperti itu kalau sudah sering bertemu, gak usah teman-teman gunakan gombalan-gombalan biasa saja teman-teman ya seperti itu teman-teman terus pertanyaan selanjutnya apakah telepati itu permanen atau tidak telepati itu permanen atau tidak Sekali telepati buat dia jatuh cinta nih. Seumur hidup dia jatuh cinta atau tidak? Tidak, teman-teman. Karena perasaan seseorang, keinginan seseorang, pikiran seseorang, bisa berubah kapan saja, karena apa saja, teman-teman. Banyak faktor yang bisa membuat perasaan seseorang berubah. Keinginan seseorang berubah. Kadang kalau kita bilang, kok saya suka sama dia, saya cinta sama dia, saya... Eh, Tertarik sama dia, dia cinta sejati saya Tetapi kalau lama sudah tidak ketemu sama dia Lama tidak berkomunikasi sama dia Hal itu akan berubah Pesan di dalam telepati pun begitu teman-teman Kita buat dia jatuh cinta nih Dia suka sama kita, dia uh, rindu sama kita, dia cinta sama kita Tetapi kalau kita uh, tidak berkomunikasi terus-menerus dengan dia kita tidak buat dia terus suka sama kita dengan cara yang berbeda-beda, gombalin atau apapun itu, maka rasa yang ada di dalam dirinya itu bisa berubah yang tadinya cinta menjadi biasa-biasa saja -biasa atau benci. Tergantung faktor, teman-teman. Tergantung situasi dan kondisi. Waktu juga, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi, teman-teman, telepati ini tidak permanen. Hanya membantu saja teman-teman, membantu di awal proses untuk uh, menjalin hubungan atau seperti itulah teman-teman. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa telepati dengan seseorang di saat kita sedang teleponan? Di saat kita sedang telepon ini kita langsung telepati, bisa enggak? Jadi begini teman-teman, telepati ini komunikasi tanpa menggunakan kata-kata bahasa tubuh, hanya menggunakan pikiran kita, apa yang kita bayangkan di saat kita menelpon. Mungkin bisa juga, bisa juga ya, bisa juga kita sedang berkomunikasi sama dia lewat telepon sambil kita membayangkan dia mau lakukan sesuatu yang kita pikirkan. kurang lebih seperti itu. Contoh gini, teman-teman: teman-teman sedang nembak seseorang, pasti di pikiran teman-teman berharap bayangkan dia terima itu sebenarnya bisa teman-teman, bisa teman-teman bisa lakukan telepati sambil komunikasi teman-teman membayangkan pesan yang lain gitu teman-teman kurang lebih seperti itu tetapi kalau definisi telepati sesungguhnya itu komunikasi tanpa menggunakan kata-kata jarak jauh tanpa menggunakan bahasa tubuh jadi hanya menggunakan pikiran jadi kalau di saat kita telepon kayaknya agak susah tapi bisa teman-teman, bisa saja teman-teman seperti itu. Dan seandainya kalau belum ketemu tapi sudah saling apa? Sudah saling tahu lewat telepon, hanya chattingan, lihat foto, itu bisa meskipun belum pernah bertemu. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya selanjutnya dan pertanyaan yang cukup luar biasa <laughs> yang ini Telepati seseorang yang punya pegangan, punya ilmu, punya ilmu kebatinan Apakah bisa telepati kita tembus pada orang itu atau tidak Teman-teman, ini menurut pendapat pribadi saya Menurut pendapat saya sendiri, teman-teman Sebenarnya bisa, teman-teman Menurut pendapat pribadi saya tentang poin ini Kalau saya bisa, bisa Karena seseorang yang punya pegangan itu Selama dia masih punya perasaan, masih berhubungan dengan alam bawah sadar Pesan kita bisa sampai pada dirinya, bisa dia rasakan Bagaimana kalau takit yang sedang dipengaruhi oleh ilmu Kayak dipelet gitu, apakah pesan kita bisa masuk atau tidak Bisa teman-teman Karena pesan kita itu masuk melalui perasaan alam bawah sadar Peletnya hanya berpengaruh pada pikirannya. Jadi terkadang dia melakukan sesuatu itu tanpa berpikir. Suka tapi tanpa alasan gitu teman-teman. Dia merasa cinta tapi sudah tanpa alasan. Jadi orang yang sedang dipelet, orang yang sedang diguna guna itu pesan kita bisa masuk pada dia melalui perasaan. Karena yang diguna guna yang dipelet itu cuma pikirannya. Sehingga kadang dia jatuh cinta tanpa alasan orang yang diguna-guna itu jatuh cinta tanpa alasan kurang lebih seperti itu teman-teman itu pendapat saya ya itu pendapat pribadi saya dan teman-teman bisa ambil pendapat saya dan bisa juga tidak teman-teman kurang lebih seperti itu oke teman-teman itulah 10 pertanyaan yang bisa saya jawab kali ini dan semoga teman-teman semua bisa paham semua bisa paham, semua bisa mengerti, sehingga telepati yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil. Dan teman-teman semua, dari semua video video saya, teman-teman ambil yang positifnya saja, kalau yang sesuatu yang negatif itu teman-teman abaikan saja, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, di video berikutnya saya akan lanjut membahas tentang poin-poin yang pernah saya tanyakan kepada teman-teman. Nanti saya buat videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman, salam dari saya Al-Faris Masih